Oke selamat sore pemirsa, pada hari ini hujan lebat dan mengakibatkan sungai kacangan e, banjir yang luar biasa hingga jembatan ini sangat-sangat e, rawan apabila dilewati oleh kendaraan karena e, sudah agak melengkung dikit jadi ini e, tidak bisa dilewati oleh kendaraan hingga pengguna kendaraan e, diharap untuk kembali dan putar arah mencari jalan alternatif terdekat.